oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau pasang jerat racik ruak-ruak atau beburak di kebun persawitan oke ikutin terus video kami sampai selesai lanjut bro